tapi banyak minyak, gula oh, karbo, eh eh eh eh, yu yu yu yu kan sebentar kita mau jalan-jalan, banyak ke tempat-tempat yang harus pakai tenaga ya, makan banyak, halo. Selamat pagi, kami sedang ada di Swiss Bell Hotel Saya meja sedang breakfast di hotel Swiss Bell Di tempat yang terbuka, di rooftopnya Itu ada Mbak Nana, ada Jenny Halo, pagi Ada Jenny, ada Pete Tuh, lihat dengan tampilannya berbeda Ya, kami sini. Suasananya kosi banget, bisa foto di mana aja, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Dan saya sangat menyukai perjalanan ini karena sesama, kita sesama umurnya sama gitu ya. Jadi ada yang lemes sedikit, ya udah seperti dulu. Dan semua harus seragam, termasuk BAK juga harus seragam. Sekian menit lagi ya, baru boleh ditahan dulu ya, nggak boleh. Minta ke belakang dulu Tahan sekian menit lagi ya Tapi seru, betul-betul seru Sayang sekali teman-teman gak ikut Lain kali kita ikut ya Pagi, hari ini kita rencana mau keliling Solo Kemudian makan siang di Gading otw ke Jogja Makan Gue mau ngeliat bubur Jen Ada bubur ya Oh, sarapan yuk, kita nah, macem-macem sarapannya. Setelah ini kita mau jalan lagi ke Jogja. Uh, kita mau ke View. Selamat pagi teman-teman. Mari kita sarapan lagi dengan nasi guduk, kita jauh goreng, ada sayur-sayuran. Uh, setelah makan pagi, kita bersiap ke Jemlapan, ke Jogja, ke Ini satu, es ini dua, sama satu Dia kan saya udah jalan mama kan itu eh, 5, 5, 6, 6. Tadi! Tadi! Halo, Big Halo, masak, masak. Masak. Masak. Halo, ada dua coklat. Untuk unik. Satu lagi. Yang... yang, yang Komi itu komik. siapa yang foto tuh Oh, siapa? Saya, saya. Oh. saya yang dua. dua. Oh, yang... Yang, yang pokong, pokong. Yang foto berbau, berbau porno. Kalau menang, nah, nanti dihukum boleh. Nanti-nanti cuanya. Ya, jadi nah, semuanya nah, yang foto, Siok oh, ya? Ya, wow. boleh gak mentahnya kata Teng Cuan? Kenapa? Mentahnya. <tuk tangan>. Oh... <tuk tangan> <tuk tangan> potong okay. wow. <laughs> wow. ya, mama bayar di ya nanti yang baru ini, bos halo, halo oh iya baik iya ini kalau ini kalau ini, kalau sokap pikir kita, sokan, ayo sokan, jangan dikisik, hilang, nggak bisa, tempe yang harus panu, ayo, duduk, bisa, kalau nggak bisa, kalau nggak bisa masih, tapi klik ceritanya, tunggu dulu jawab ayo siapa yang bisa bisa boleh salah, Lena oh nggak yang, yang tiga yang dulu masih, masih pikir, ya. oh apa? oh, ibu ya, nggak boleh nyontek dari dulu oke Sandy nggak bisa, Gary nggak bisa ayo, sekarang dilempar tuh yang <Sip, laughs> siap-siap, siap lagi-lagi satu, dua, tiga wah tiga orang aja ayo, sama ya. harus, harus ya, ga salah ayo, ayo oh, kita, Nah, ayo, sampe siok oke, bagi tiga, ya Dodog Big Tic nah.. penganya tadi beli, tuh jauh-jauh ya dari garot pakai nge-nge-nge-nge-nge halo halo... mantap itu. Kalau kalau halo jadi dermawan, bagi-bagi lah yang mantap, yang kamu, ya pakai kamu tadi pakai kamu, ya, jorak, mantap bagi-bagi, cisir ya bisa, bisa doodog Big Tic boleh bagi-bagi, biar biar seru aja I Ya, cihul siap. Ya. Oh, udah ya. Jadi cepat ya, nggak ya? boleh mikir ya. Aduh. Ya, cihul marah. Halo. Halo. Oh iya, dia bagus. Pertama cihul ya. Ya. Langsung jawab ya. Kertas save, apa? Warnanya apa? Cepat cihul. Ya. Kertas warnanya apa? Kertas warnanya. Oh putih. Biar pecel, nggak ya. boleh pakai Mc. Ah uh, putih. Kertas. Pakai Mc, pakai ya. Ya putih. Ulang lagi ya, ulang lagi ya kertas sana, warnanya apa? Putih, apa suaranya, apa? apa? apa? pisu warnanya, apa? Masih, di, di, di, sapi putih, putih, putih, hitam <laughs> putih, sapi, sapi, putih, sapi, sapi, minumnya putih, sapi, sapi, putih, putih, putih, putih, putih, putih, putih, putih, putih, putih, apa? Suaranya apa? putih, putih, putih, putih, putih, tapi menu dia ahir. <tuh>, ganti ganti sini sini ayo. Ayo. Eh sami di testi dari Belanda nih. Bisa kayaknya. Oh, depan sami ya. Ayo. Rambut warnanya apa? Hitam. Alis sorenya apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Pengawalannya itu dia kapan? Apa enggak kelihatan di nol empat? kalau lawan Itu, oh, enggak, enggak, enggak, Kali enggak, enggak nah, ya, ini, gitu, bro. Kali lewat, bro. Kasih, kasih, Gedi, kasih, oh, malam. kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, Geri, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, Geri, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, Rambut warnanya apa? Hitam. Ada warnanya apa? Hitam. Aswawa warnanya apa? Hitam. Kalau lawan dari apa? Siang. Ah udah duluan soalnya. <tik> <tik> balik balik kecilan, balik kecilan lagi. <tik> <nih>. Ayo sih. Eh <tik> Sampai dapat hadiah. Siap. Siap yang tajil ya? Warna dari channel apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Warna umum rumput apa? Hijau. Hari ini makannya apa? <tik> rumput. <tik> Kacang, <tuk> makan lagi jelas yo ayo satu biru sampai sepuluh virus satu dua tiga Oh. Satu, biru, sampai sepuluh satu biru, biru, dua biru, tiga biru Sampai sepuluh kali Satu biru, dua biru, tiga biru Empat biru, lima biru, enam biru Tujuh biru, lapan biru sembilan biru, sepuluh biru Oke okay. Tapi sebetulnya, kakak mikirnya nggak cepet ya, oke Boleh lah bisa ya Oke, gering, gering, gampir, gering Kaitan dengan konsentrasi kata ya Cepet ya nggak boleh kesen nih, pelan ya, mikir ya Satu belas sampai dengan sepuluh belas Ayo, satu, dua, tiga 11, 10, 12, dua, tiga, gelas, tiga gelas, empat belas, lima belas, dua, kembali kecilan, kembali kecilan, kembali kecilan, ya. Ini kalau lulus, lulus ayo, cuman cium. Tuh, jangan tahu kan? Wajib kacau, kaca wajib kacau, kaca wajib kacau.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 ayo giri lagi oh giri giri giri lagi ger yeah, sebutkan dengan cepat ya satu tongkol satu sepuluh tongkol kabel kepreset ya satu tongkol sepuluh tongkol Aki ati ya. hati hati kepreset ya ada ibu ibu nih gak enak nih satu dua tiga satu tongkol dua tongkol tiga tongkol empat tongkol lima tongkol ini mah pelan amat <sungsi> ya mikir ya ibu ulangi lagi lain cepat cepat Enam tongkol, tujuh tongkol, delapan tongkol, sembilan tongkol, sepuluh tongkol. Gampang banget meledak. Hahaha. Akinya sewak gitu, man. Kalau perempuan tinggal di sehat. Hahaha. Ya, oke okay, dulu ya, cukup dah. Nanti on Riki ya, taro-ke okay. dulu nih. Saya untuk pertama kali bergabung dengan wisata kuliner Alkes 79 ini. Kesan saya sungguh sangat menyenangkan, di mana tidak saja bisa bertemu dengan rekan-rekan lama, tapi juga bisa berbagi cerita khususnya pengalaman waktu masa lalu ketika uh, sekolah di SMP dan SMA. dan saya sangat menghargai sekali uh, kesempatan ini. Terima kasih untuk pertemanan dengan Alkes 79 ini. 好好好好好<音楽><音楽> Sebelumnya kita di Swiss Bell makan pagi di sana cukup baik, suasananya bagus. Jadi kita mampir ke Batik Kris di Batik Kris kita melihat-lihat batik Kris di sana cukup baik, suasananya juga tenang, ada museumnya sehingga kita jadi dibuat seperti betul-betul suasana di Jogja. Setelah dari situ kita baru berangkat ke Gading di sana juga sudah ada sudah disiapkan baru kita berangkat setelah selesai kita berangkat ke Heha view, sky view, heha sky view. Di sana cocok untuk ibu-ibu yang suka berfoto. Setelah di restoran, kita baru bergegas pulang. Pulang langsung kita ke gudeg. Makan gudeg lagi kita di sana. Makan gudeg, itu gudegnya sedap. Tidak terlalu manis. Dan setelah ya makan gudeg, baru kita pulang ke di sini ke Prime Hotel sore ini dan setelah kita sampai di sini dan mandi lama satu kelompok jalan kaki semua ke Malioboro karena posisinya sangat dekat